Kita awali perayaan syukur kita di kesempatan malam hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara menunjukkan kerelaan hatinya. Dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian Sekarang-nya selama-lamanya Kristus dahulu dan sekarang Alfa dan Omega Kita akan masuk dalam penghormatan lilin Paskah. Rahaya Kristus. Yang sebagai pengganti kami dalam melunasi si utang Adam kepada Bapa. Dan dengan darah hatinya Menghapus surut utang dosa kami Allah melihat bahwa terang itu baik Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang Dan tebus agar memahami bahwa karya penciptaanmu pada awal mula sungguh aku sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin. kata Abraham kepada kedua budanya tinggallah kamu di sini dengan keledai aku beserta anakku kami akan sembahyang Sesudah ibu Kami kembali kepada dosa satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah demikianlah kehendaknya kamu memandangnya kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus demikianlah sabda Tuhan Ya Tuhan Semoga dengan pengantaran putram Kuasa roh kudus Turun ke dalam bencana ini Semoga semua orang Yang lewat pembaptisan Dikuburkan bersama Kristus Diperkenankan pula bangkit Bersama dia Dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa ala sepanjang misteri paskah. Dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Umat menjawab, Yang saya menolak. Apakah saudara menolak setan? Ya, saya menolak. Dan semua perbuatannya? Ya, saya menolak. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus. Semoga Allah Bapa mengajari kita dalam menerima sakramen sakramen Merasakan lagi hasrat dan niat kita untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis. kita. Bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah. Dan makanlah Inilah tubuhku yang diserahkan bagi Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata Terimalah dan minumlah Inilah piala darahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini untuk. Yeah, Tuhan sertamu Semoga berkat perayaan Pasca hari ini Allah yang maha kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara